Hukum mencukur rambut kemaluan menurut Islam Mencukur rambut kemaluan merupakan salah satu cara yang biasanya dilakukan perempuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di area genital. Selain itu, mencukur rambut kemaluan secara rutin juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan terhindar dari penyakit tertentu. Demikian menurut Hellblown. Namun, pertanyaannya: bagaimana pandangan Islam mengenai kegiatan ini? Menurut Ustadz Amin Nur Baits, Dewan Pembina Situs Islami Konsultasi Syariah dari Madinah International University, mencukur bulu dan rambut kemaluan hukumnya disyariatkan dan tidak dilarang oleh agama Islam dalam tulisannya. Ustadz Ami juga melampirkan beberapa dalil yang bisa dijadikan acuan. Pertama, dari Aisyah radhiyallahu Anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada sepuluh hal dari fitrah manusia, memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinjak atau menghirup air ke dalam hidung potong kutu, membersihkan luas jari jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu pugis dan istinjak, cebok dengan air. Hadis Riwayat Muslim Abu Daud, Turmuzi, Nasai dan Ibnu Majah Kedua dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ada lima hal termasuk fitrah, istidat, khitan memangkas kumis. Mencabut bulu kemaluan dan memotong kuku, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kemudian, Imam Asyarkani memberi penjelasan: istiadat adalah mencukup bulu kemaluan, digunakan istilah istihdat, yang artinya menggunakan pisau, karena dalam mencukurnya digunakan pisau sehingga bisa dilakukan dalam bentuk dicukur habis dipotong pendek nailul altar, 1.141. Waktu yang dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan, dalam mencukur rambut kemaluan, disunahkan untuk dilakukan secara teratur dan tidak lebih dari 40 hari. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu Anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Muslim Abu Daud dan an-nasai tata cara mencukur rambut kemaluan menurut asyokani membawakan perkataan Imam an-nawawi membersihkan rambut kemaluan yang paling afdol adalah dengan cara dicukur sementara itu dalam mencukur rambut kemaluan hendaknya dimulai dengan rambut bagian kanan atas lalu dilanjutkan menyamping ke kiri jika mengalami kesulitan maka boleh dilakukan dari arah manapun bergantung dari situasi. Namun, hal paling utama dan terpenting saat mencukur rambut kemaluan adalah berdoa terlebih dahulu supaya jin tidak mengintip saat Anda hendak mencukur rambut kemaluan. Sebetulnya tidak ada doa yang secara khusus dianjurkan untuk mencukur rambut kemaluan dan jika tidak ingin diawali dengan doa juga bisa dilakukan. Namun di saat seseorang membuka aurat maka hal ini bisa dijadikan waktu bagi jin untuk mengintip sehingga disunahkan untuk membaca basmalah atau doa masuk kamar mandi seperti yang telah diriwayatkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Penutup antara pandangan jin dan aurat Bani Adam adalah ketika mereka masuk kamar mandi Mengucapkan bismillah, hadis riwayat Tirmidzi.